Nah ini saya referensi ya ini ada referensi dari ini saya ambil referensi dari media online Demokrasi News ya dengan judul sama oh, tadi ya, itu lari-lari ya dengan judul Ngamuk 100 mes TKR Cina dibakar masa buntu buntu, buntu bentrok bekerja lokal PSTKR Cina di PT GNI. Nah, simak selengkapnya kawan. Bentrokan antara pekerja warga negara Indonesia dengan pekerja warga negara asing asal Cina terjadi di PT Gambaster Nickel Industry atau GNI di Morowali Utara Sulawesi Tengah. Bentrokan itu terjadi pada Sabtu 14 Januari 2023 dan terus bergulir hingga Minggu. 15 Januari 2023 dini hari, dalam peristiwa itu sedikitnya tiga orang dikabarkan meninggal dunia. Selain menelan korban jiwa akibat bentrokan ini, tujuh kendaraan milik PT GNI dilaporkan rusak dibakar. Kemudian 100 mes atau tempat tinggal yang diatang perusahaan PT GNI untuk karyawan TKA Cina juga turut dibakar oleh massa. Di 100 mes kawan, satu mes isinya berapa itu TKA Cina ya? Pak Sulawesi Tema Irjem Polisi Sufahriyadi mengklaim pihaknya telah melakukan evaluasi agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Selain itu, dia juga memastikan akan memusuh tuntas pelaku yang terlibat di dalamnya. Di media sosial beredar video di mana mestika Cina dibakar massa yang mengamuk. Gajian urusan belakangan, yang pontin ratakan dulu mestika Cina ya kan? Lanjutkan kawan, jangan sampai Cina matasi menguasai ibu kotiwi. Tagar, usir Cina, pitch twitter.com, Mida Beli Komandan Hansip Ed, Ed MCPS Ed Cyber Hansip 86 Januari 15 2023 Bentrokan TK Cina dengan TK Indonesia Alat berat PTG ini mulai dibakar masa sebuah pertambangan Besar di Kabupaten Morowali Utara Sulawesi Tengah Bentrokan terjadi Sabtu 14 Januari 2023 hingga siang malam CCF Kemhan at Prabowo, Jokowi, Nah, itu beritanya, kawan, ya. Baik. Nah, itu tadi beritanya. Nah, ini yang bahaya, nih, kawan. Ya, ini yang bahaya. Ya, kalau saya mengamati berita sebelumnya, ya, ini berita sebelumnya yang saya amati, dan analisa, ini ada kelompok tenaga kerja asli orang Indonesia demo. Di antara tuntutannya adalah menaikkan gaji dan termasuk perbaikan terkait perbaikan pengamanan ya pengamanan dalam kerja. Karena sebelumnya ada yang meninggal dua orang akibat ada ledakan apa di smelter itu. Muncul demo. Seharusnya kalau muncul demo ini, pihak manajemen perusahaan ya, Itu memanggil atau menghubungi pihak keamanan setempat Kemudian mediasi Mungkin itu sudah jalan Tapi yang jadi masalah sekarang adalah Terikut-ikutnya TKA Cina Bekerja Yang hajar kepada tenaga kerja lokal, ini yang jadi masalah besarnya di situ ya ini yang jadi masalah besar karena statusnya adalah sama-sama pekerja kenapa si karyawan TKG ini apakah mau menunjukkan kehebatannya mau menunjukkan keberaniannya? eh salah kamar, salah negara kawan, salah negara Mungkin di negara-negara lain kalian bisa buat-buat begitu. Tapi di Indonesia ini nggak bisa. Kenapa? Negara Indonesia ini merdeka bukan karena mengunis kepada penjajah. Negara Indonesia ini bisa merdeka bukan karena pemberian negara asing. Tapi negara Indonesia ini merdeka karena jiwa juang rakyat Indonesia. Artinya, rakyat Indonesia ini adalah memiliki jiwa-jiwa kota, jiwa-jiwa-kejuwa. Jadi kalau kamu ini masih TK Cina, berani menunjukkan aksi seperti itu, eh, diladeni dan dilayani. Ini karena sama-sama karena kerja, ini yang jadi masalahnya yang paling berat. Makanya, semoga ini segera ditangani oleh pihak ya, keamanan. Ya, yang terlibat memicunya memicu, ini ini yang harus diperiksa dan itu TKA-TKA Cina kan termasuk pemicu juga coba itu tidak ada TKA Cina yang ikut menyerang tenaga terjaluka mungkin lain ceritanya tapi ini sudah menyerang dan ini bisa merembek bukan hanya di Morowali, tapi ini bisa merembek di seluruh Indonesia karena panggilan dua nasionalisme yang tinggi di negara ini ini ya. kawan ya, Semoga saja pemerintah setelah turun tangan ini Maksudnya Pak Manan Nah tk Cina yang orang-orang seperti itu Lebih kembalikan saja lah, ke negaranya. Kembalikan Masih banyak Pakai Indonesia ini nganggur di PHK Hampir setiap saat PHK di Hilang pekerjaan orang Indonesia ini Oh gak bisa dia kerja Ajari Tak bisa bahkan dokter Bung Karno sudah jelas biarkanlah kekayaan alam bangsa ini terpendam di dalam bumi ini bumi Indonesia hingga kelak putra putri bangsa Indonesia mampu mengolahnya sendiri nah, artinya kita tidak butuh ya PTGMI dari China itu nah, tugas siapa tugas pemerintahlah mencernaskan bangsa ini dari sejak Sejak 1945 kita sumber mereka Terus masih repulisi fisik Repulisi fisik sampai terjadi tahun 65 Marulah kita bisa membangun Inilah Makanya kalian-kalian oknum-oknum pejabat Jangan terlalu bernafsu Mengundang bangsa asing masuk ke sini Untuk Mengorok sumber daya alam bangsa ini Dengan alasan masalah uang yang jelas, perusahaan-perusahaan yang menambah itu pasti untung, dan pasti besar untungnya. Makanya ini harus dipertimbangkan lagi. Saya juga bilang kemana para wakil rakyat kita ini. Baik di DPR RI, DPRD tingkat 1 di Sulawesi Tengah, DPRD tingkat dua yang ada di Morowali. kemana suara kalian? Kalian dipilih oleh rakyat untuk mendengarkan aspirasi rakyat. Masa negara kita tidak mampu membuat smelter, katanya di negara ini banyak orang kaya. Banyak orang kaya, patungan. Nggak mampu, patungan para pengusaha, pengusaha, rakyat Indonesia, Pak Nah, ini saja kawan, bagaimana merusak waktu? Baik, yang videonya.